Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Antam, hari ini, Kamis, 5 Januari 2023, terpantau naik Rp7.000 jika dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp1.031.000, naik Rp7.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya, Rabu, 4 Januari 2023. Harga emas antam satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual Rp 565.500, posisi tersebut naik Rp 3.500 jika dibandingkan perdagangan kemarin. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp 4.930.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp 9.805.000. Sekian harga emas untuk tanggal 5 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.